Salam listrik bosku. Kita berjumpa kembali bosku ya. Kali ini saya akan mereview sepeda motor, motor si bosku, motor atau skuter lah soalnya mini. Motor listrik Isigo bosku. Serinya yang kedua bosku. Soalnya kan Isigo yang satu kan model sepeda keranjang bosku ya. Ini Isigo yang kedua bosku. Isigo dua. Nah kali ini bosku ya, yang kita review ini motor listrik yang sudah bisa bersurat bosku. Dari Isigo bosku. Kemarin kan ada yang permintaan, Mas minta review motor listrik yang Isigo. Ini kita review, Bosku, kebetulan. Kita review. Kebetulan nanti juga saya akan tunjukkan, Bosku ya. Bahwa Isigo ini dia sanggup, Bosku, untuk melalui tanjakan yang sangat tinggi, Bosku. Kemarin kebetulan saya ada test ride ke arah perumahan di Malang, Bosku, di Citraland sana, Bosku, yang tanjakannya naik terus itu, Bosku. Nah, Sebelum lanjut ke video test nya bosku, saya akan jelaskan singkat mengenai reviewnya, mengenai spesifikasinya ini bosku ya. Nah, isi kedua sendiri ini kan sudah bisa bersurat, jadi dilengkapi tempat untuk plat nomor ya bosku ya. Kalau misalkan mau diurus suratnya, berhubung di wilayah Malang masih belum wajib menggunakan surat Jawa Timur, kayaknya nggak diurus nggak apa-apa, cuman kan itu terserah untuk bos-bosku semua ya terserah pribadi masing-masing. Kalau mau diurus ya monggo, ndak pun ya nggak mau ya monggo. Nah. Selanjutnya kita lihat spesifikasinya, Bosku. Isi ini sudah memakai baterai lithium, Bosku. Kapasitas baterainya 48 volt 26 ampere, Bosku. Untuk BLDC-nya masih hub 48 volt 1000 watt, Bosku ya. BLDC-nya masih hub. BLDC hub. Nah, terus untuk beban watt Bosku ya. 100 50 kilo, bosku, bisa dipaksakan lebih, bisa sampai 250 asalkan jalan datar, bosku. Ya, ini jalan datar. Nah, ini sensornya, bosku. Sensor alarm, bosku. Isiku memang sensitif, bosku. Jadi, dia nggak pakai remote alarm kayak yang sepeda-sepeda, motor listrik, atau sepeda listrik pada umumnya, tapi dia langsung sensor, bosku. Jadi, ketika pertama kali peringatan bunyi yang kedua kalinya, dia pasti akan langsung ngelok dengan menggunakan bunyi juga. Ini sistem pengamannya. Kita kembali lagi, Bosku ya. Untuk spesifikasinya, Bosku ya. Tadi sampai berat, Bosku ya. Berat. Nah, untuk kecepatan, kecepatan maksimal dari pabrik diklaim 60 km/jam, Bosku. Cuman saya pernah pakai Isigo, kebetulan kan ada saya ada, ya, saya ada pakai Isigo. Isigo yang warna Isigo 2 yang warna putih, Bosku. Itu pernah saya pakai ketika kondisi baterai 100%, itu bisa sampai 65 km/jam dengan beban saya, Bosku ya di bawah 80% ya kecepatannya berkurang. Biasalah, Bosku ya. Tenaga apa kendaraan yang menggunakan motor yang menggunakan tenaga baterai seperti itulah, Bosku. Nah, selanjutnya untuk jarak tempuh. Jarak tempuhnya itu diklaim pabrik 80 km/jam, Bos. Oh, 80 km, Bosku. Kondisi baterai penuh, Bosku ya. Nah, keunggulan dari Isigo ini sendiri, Bosku. Di garansi bosku, dia berani menggaransi baterainya tiga tahun loh bosku. Jadi kalau saya sih menurut saya bosku ya, dengan mengoceh harga, mengoceh uang sekitar 12 juta, bosku sudah istilahnya sudah tanpa perawatan baterainya. Soalnya baterainya sendiri tiga tahun garansinya bosku, untuk motor sama kayak yang lainnya dua tahun, rangka sama-sama yang lainnya jadi unggul di karantina baterainya bosku tiga tahun bosku bayangkan nggak main-main itu bosku dengan harga cuma 12 juta bosku itu off the road bosku ya on the road jawa timur 15300 bosku nah selanjutnya kita lihat fitur-fitur yang ada bosku nah ketika kondisi mod kondisi mati kenyala dia akan keluar gini bosku tanda P ini nggak bisa jalan bosku ya Gas, gak bisa jalan bosku nah ini untuk menjalankannya harus ditekan rem atau ini bosku rem atau tekan ini nah kalau sudah keluar gini dia ready bosku ini kontrol kecepatan untuk perpindahan bisa ditekan yang sini indikator baterai rating hazard Ritting, Asart, Bell. Ini kan kri Bell bosku. Remnya sudah pakai cakram yang depan, yang belakang masih tromol bosku. Belakang masih tromol, depan sudah cakram. Modelnya lucu bosku. Untuk bagasinya kita lihat bosku ya. Bagasinya kecil bosku, cuman segini jadi cuman cukup buat naruh mantel aja bosku tapi juga menurut saya juga bahaya kalau misalkan mantelnya kondisi basah bosku ini ada MCB memutus arus nah enaknya isi gue bosku buat kita-kita yang kerjanya, kerjanya stay bosku kerja di kantoran bosku ini sensitif bosku ya alarmnya jadi kalau misalkan kita kerja di kantoran stay di kantor enaknya ya gitu kita bisa lepas baterainya bosku MCB nya kita off kan kita lepas baterainya sangat sensitif sekali bosku ya. Nah, kita bisa bawa masuk ke ruangan kantor kita bosku kita cas. Kita nggak memakai listrik luar bosku, listrik kantor kan sudah ada yang bayar bosku, tanggungan nah, kantor. <laughs> Canda bosku ya. Nah, jadi kelebihannya situ bisa ngecas langsung lewat unit motornya di bawah sini. Bawah sini bosku. Atau bisa juga diambil baterainya di bawah masuk. Nah, kelebihannya di situ bosku isi go2 ini bosku. Tapi kalau menurut saya ya Emang kelebihan isi gue ini Baterai tadi bosku Garansinya bosku Gak main-main tiga -main. tahun bosku Lama itu tiga tahun Tanpa perawatan itu Nah Itu tadi bosku ya Baterai sudah Kayaknya sudah semua Saya jelaskan bosku ya Lampunya juga udah Nah ini lampunya bosku. Dan simak lanjutannya untuk test rate -nya unit Isigo 2 di tanjakan Citralend sana bosku. Oh iya, satu lagi bosku, saya lupa bosku sebelum sebelum video ini yang berakhir bosku ya untuk penjelasan singkatnya Isigo ini luas bosku depannya bosku. Kalau buat muat galon enak ini bosku. Ya, bawa baraan, bosku. Nah selanjutnya kita lanjut ke video Tes ratenya bosku ya Ini jalan datar Nah ini Sangat curam tes Isiko 2 Ini tanjakan sekitar 35 derajat lebih ini ya. tanpa stat. Kata bapaknya tanpa stat. Sip, go. Tanjakan ekstrim dan panjang. Ini, awas tanjakan. Mungkin di kamera tidak begitu terlihat ini seberapa nanjak ya. Tapi nanjak banget dan panjang. Dan masih panjang lagi. Masih nanjak lagi Isiko dipakai naik bukit bro ya, pak. Selamat siang pak siang ya, juga pak Tadi habis test red isi kedua di Betul, Mas. Tanjakan Betul, Mas. Untuk Tanjakan pak ini lumayan curam tadi ya lumayan curam mas biasanya mobil kalau naik di situ itu uh -uh. kalau gigi dua enggak kuat mas ngoyo kalau mobil gigi dua aja nggak kuat, enggak di kuat. Situ. ya gigi satu itu dengan penumpang mobil empat ya itu harus gigi satu jadi bisa dibayangkan berapa curamnya kenaikan tingginya mobil jalan landscape ini tapi saya menggunakan esigo ini dengan gampang dengan bobot badan saya 70 puluh kilo dengan gampang dia naik tanpa kendala. Top lah ini. Jadi, jadi recommended Pak ya? Sangat recommended Mas. Ini. Untuk tanjakan juga ya? Untuk tanjakan. Terutama untuk daerah-daerah pegunungan. Itu tidak ada masalah lah untuk nanjak. Jadi untuk pembeli yang rumahnya banyak turunan dan tanjakan tidak perlu khawatir? Sangat recommended. Karena sudah saya coba di mobil aja gigi satu naiknya tadi. Baik, jadi bisa dibayangkan <tuh> tingginya. Baik. Terima kasih tak. pak, dengan pak siapa tadi? Dengan pak Widu pak, pak Widuh. Sekian dulu penjelasan singkat tentang isi kedua bosku ya Bila ada salah kata atau mungkin salah penjelasan saya mohon maaf Jika ada perlu yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang bosku ya Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari channel ini Sekian dulu saya akhiri bosku Salam listrik